Keributan yang awalnya ada tiba-tiba menghilang. Banyak pasangan mata agak jatuh saat mereka menatap kedua mayat yang jatuh dari langit, yang perlahan-lahan berubah menjadi lebih dingin. Sebelum ini terjadi, tidak ada dari mereka yang mengharapkan hasil ini. Setelah semua, mereka berdua adalah ahli tahap kematian mendalam asli. Dua serangan, Lindong tidak menggunakan serangan menyelidik ketika dia bertarung sebagai gantinya. Ia langsung menggunakan dua gerakan membunuh tanda tangan, terbukti hasilnya cukup mengerikan. Sejak saat lindung pertama kali tiba di Sky Lightning Island, pertarungan antara dia dan dua pria tua berambut abu-abu itu hanya berlangsung selama lebih dari 10 menit. Namun, pemenangnya sudah diputuskan pada saat itu. Tongkat petir Kaisar dan Divine Lightning Exterminating dimenai, yang merupakan versi upgrade dari Dimenai Desolate. Kedua debut mereka jelas terkesan dan mengejutkan kerumunan, termasuk Lindong sendiri. Bagaimana ini mungkin, ekspresi Panghao Pucat saat dia menatap dua pria tua berambut abu-abu, yang baru saja dibunuh oleh Lindong. Cahaya kilat liar dan kekerasan melintas di dalam tubuh mereka. Jelas, bahkan Roh Yuan dalam tubuh mereka dihancurkan oleh cahaya kilat setelah mereka terbunuh. Kecepatan di mana Lindung telah memberikan pukulan membunuh telah melebihi harapan Pang Hao. Para ahli dari Nine Serenegate semuanya memiliki wajah yang penuh kejutan dan ngeri, dan mereka tidak lagi memiliki keangkuhan yang sama seperti sebelumnya. Setelah dua ahli tahap kematian mendalam terbunuh, mereka akhirnya mengerti bahwa Dewa Pembunuh di depan mereka bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh Map Meriam seperti mereka. Uff. Sekelompok uap putih samar-samar dicampur dengan petir perlahan-lahan keluar dari mulut Lindong. Dua tanda tangan membunuh serangan dari sebelumnya menyebabkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mendidih. Dia tidak berharap tongkat kaisar petir dan iblis pemusnahan-iblis pemusnahan akan sekuat ini. Kemungkinan bahwa bahkan dua pria tua berambut abu-abu itu tidak mengharapkan itu. Kalau tidak... Mereka tidak akan dikalahkan begitu menyedihkan meskipun telah melakukan begitu banyak upaya. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Aku memberi kalian semua kesempatan. Lindong perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan menatap kelompok panghao tanpa ekspresi. Tongkat petir kaisar di tangannya sekali lagi membentuk cahaya kilat cemerlang yang dengan cepat menari-nari di atasnya. Ini mengeluarkan fluktuasi liar dan kekerasan. Lindong. Apa yang kamu inginkan? Pang Hao menatap mata Lindong, yang hampa emosi. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya saat dia berteriak dengan keras. Para ahli dari Nine get buru-buru berkerumun di sekitar Pang Hao. Mata mereka dipenuhi dengan hati-hati saat mereka menatap Lindong. Jika kamu berani membunuhku, sembilan gerbang tenangku pasti akan memburumu sampai ke ujung dunia. Sudah sampai pada ini. Kenapa kamu masih mengatakan kata-kata bodoh seperti itu? Lindung menatap Pang Hao yang agak pucat. Sebuah lengkungan mengejek diangkat di sudut mulutnya. Di saat berikutnya, hawa sedingin es tiba-tiba muncul di matanya sebelum tiba-tiba menghilang. Hati-hati, para ahli dari Nine Serenegate memiliki perubahan drastis dalam ekspresi setelah mereka melihat Lindung menghilang. Bang, petir tiba-tiba bergema di atas kepala mereka saat tangisan mereka terdengar. Petir cerah sekali lagi berubah menjadi tongkat kilat besar seribu kaki. Setelah itu, itu disertai dengan kekuatan liar dan kekerasan yang luar biasa karena menabrak ke bawah dengan kejam. Banyak ahli buru-buru menggabungkan kekuatan mereka. Mayastik Yuan Power melonjak, namun, itu hanya bersentuhan dengan tongkat kilat. Sebelum kekuatan sombong yang tak terlukiskan dengan gila datang mengikis ke bawah. Segera, banyak dari pertahanan mereka runtuh bum bum banyak tokoh manusia meludahkan darah dan terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Pang Hao juga benar-benar terbuka di bawah petir di udara. Lin apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Wajah Pang Hao pucat, namun, matanya menunjukkan ekspresi kasar dan brutal. Teriakan ledakan terdengar, mengepalkan tangannya. Tombak hitam panjang buas muncul. Tiak tajam dipancarkan, sembilan bumi tombak iblis serene. Pang Hao memegang tombak hitam di tangannya. Mayastik Yuan Power melonjak. Cahaya tombak seribu kaki tampak seperti binatang buas pengisian. Karena membawa aura jahat mengerikan dan menembak langsung ke arah kepala Lindong. Bagiku, saat ini kamu lemah dan tidak berharga. Terdengar tawa dingin di dalam petir. Segera, petir itu tiba-tiba pecah. Ongkat kilat. Dengan kilat-kilat datang meledak ke bawah. Menghancurkan cahaya seribu kaki tombak dengan cara yang kejam. Bang, keduanya melakukan kontak dan guntur bergema. Cahaya tombak yang tampaknya ganas dan tajam runtuh segera. Sementara itu, petir kaisar petir meretas ke bawah dengan mudah. Akhirnya, itu tanpa ampun menabrak kepala panghao. Di depan matanya yang terkejut. Ledakan, suara rendah dan dalam menyebar. Kepala panghao seperti semangka hancur yang tiba-tiba meledak darah menyembur ke segala arah dan seluruh adegan sangat berdarah. Swoosh. Cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya saat kepala panghao meledak. Ia lari ke kejauhan dengan sekuat tenaga. Raungan iblis dan tajam samar-samar dipancarkan. Lindong, ingat ini. Sembilan gerbang tenangku tidak akan pernah memaafkanmu. Petik dua. Lindong mengenakan ekspresi dingin dan acuh tak acuh dan dia tidak bergerak. Energi mental mayestik menyapu sebelum mereka berubah menjadi tangan besar yang menembus ruang dan meraih cahaya kemasan itu. Ah, nu, pekik pang sengsara, bang. Namun, tangisannya yang menyedihkan baru saja terdengar ketika tangan energi mental yang besar menekan dan langsung menghancurkan yuan spirit itu. Ah, ceritan sengsara menyebar jauh ke langit ketika para ahli di atas pulau petir langit menatap sosok kurus itu. Rasa dingin tanpa sadar naik dalam hati mereka. Dia terlalu kejam. Dia benar-benar menolak untuk bahkan membiarkan roh Yuan itu pergi. Orang itu benar-benar kejam. Beberapa orang saling bertukar pandang. Keinginan untuk menarik diri muncul dalam hati mereka. Harta itu mungkin menggoda. Tetapi itu hanya bermanfaat jika seseorang masih hidup untuk menikmatinya. Kekuatan yang ditunjukkan Lindung jelas jauh melebihi apa yang diperintahkan. Dia hanya bertarung sebentar, tapi dia sudah membunuh dua ahli tahap kematian mendalam. Selain itu, serangannya sangat menentukan. Liu Yang Suan mengamati pemandangan ini dari jarak yang cukup dekat. Wajah cantiknya juga telah berubah sangat serius. Dua ahli tahap kematian mendalam dari Mysterious Sky Hall juga mendarat di sampingnya. Ekspresi mereka tidak lagi setenang dulu. Apakah Balai Langit Misterius ingin campur tangan dalam masalah ini? Mata Lindong melirik Liu Xiang Suan dan dengan lembut bertanya. Liu Xiang Suan menatap Lindong, yang ekspresinya begitu tenang. Seolah-olah kematian kedua ahli tahap kematian mendalam itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hatinya terasa sedikit kedinginan. Dia sadar bahwa jika dia akan menyerang Lindong, yang terakhir pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan, meskipun hatinya mengaduk keindahan. Pria di depannya memiliki hati sekuat batu. Dia adalah seseorang yang tidak bisa dia lawan. Mata kedua ahli tahap kematian besar di samping Liu Xiangsuan itu tenggelam saat mereka bersiap untuk melangkah maju. Tunggu, tubuh mereka baru saja bergerak ketika Liu Xiangsuan tiba-tiba berteriak. Dia menatap lindung sambil berkata, Aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Aula langit misterius kami tidak akan lagi campur tangan. Petik 2. Nona muda. Dua pria Parubaya ini memiliki perubahan ekspresi. Liu yang Suan melambaikan tangannya dan berkata, Aku akan melaporkan masalah ini kepada petinggi kami. Pasukan kami di sini tidak dapat mengancamnya. Mengapa harus berkorban tanpa tujuan? Petik 2. Kita bisa bergabung dengan anggota gerbang Yuan. Pria Parubaya itu berkata, Liu yang Suan menghembuskan nafas dengan lembut. Dadanya yang tebal naik dan turun dengan lembut saat dia bergumam. Tidak ada gunanya. Dengarkan aku, nalurinya selalu sangat tajam. Sejak Lindong menunjukkan dirinya, dia bisa merasakan ancaman yang sangat kuat darinya. Rasanya seperti ada makhluk mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuh yang terakhir. Dua pria parubaya itu ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, yang bisa mereka lakukan hanyalah menganggukkan kepala dengan enggan. Lindong melirik Liu Suan dan dengan lembut berkata, "Dalam hal ini..." biarkan semua yang sudah berlalu berlalu meskipun Lindong tidak suka dengan Sky Hall misterius ia juga mengerti bahwa trio dari Gerbang Yuan adalah yang paling sulit untuk ditangani ini karena di dalam tubuh mereka Lindong perlahan mengangkat kepalanya matanya terkunci pada trio Wu Yuan dari jauh suara acuh tak Acuh terdengar sepertinya ada yang aneh dengan tubuhmu itu Yi Mokan Wu Yuan yang mengenakan senyum ketika dia mengamati pembantaian Lindong. Akhirnya membeku ketika kata-kata Lindong terdengar bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Babak 988, Jejak Iblis. Di atas puncak gunung, senyum di wajah Wu Yuan perlahan menegang. Fluktuasi yang sangat menyeramkan tampaknya melonjak di kedalaman matanya. Duo Li Lei di sampingnya juga dengan lembut mengepalkan tangan yang tersembunyi di balik lengan baju mereka. Aura hitam yang masih ada berputar di ujung jari mereka. Hehe. Yimo, apa itu? Senyum di wajah Huo Yuan menegang sesaat sebelum perlahan-lahan menghilang. Dia menatap Lindong dan tertawa dengan suara lemah. Lindong juga menatap Trio Huo Yuan tanpa berkedip. Pada saat ini, cahaya hitam dan cahaya petir melonjak dari kedalaman matanya. Namun, orang luar bahkan tidak bisa melihat jejaknya. Sejak Lindong pertama kali melihat Trio Huo Yuan. Dia merasakan sensasi gelisah di hatinya. Awalnya, dia mengira itu karena mereka bertiga adalah murid gerbang Yuan. Namun, perasaan itu langsung membengkak setelah bertemu mereka lagi. Kali ini, Lin Dong juga mendeteksi bahwa perasaan itu tidak berasal darinya. Sebaliknya, itu berasal dari dua simbol leluhur yang agung di dalam tubuhnya. Sensasi itu dipenuhi dengan rasa jijik dan bahkan kebencian. Selain Yimo, Lindong tidak dapat memikirkan makhluk lain di dunia ini yang dapat menyebabkan lambang Ancestral merasakan rasa jijik seperti itu. Lindong jelas sangat terkejut dengan ini. Dia tidak bisa memahami hubungan antara Trio Huo Yuan dan Yimo. Dari penampilan mereka, mereka memang manusia. Namun, riak dari simbol Ancestral itu benar-benar nyata. Dalam hal itu, satu-satunya jawaban adalah bahwa tubuh Trio Huo Yuan kemungkinan berisi sesuatu yang aneh. Atau mereka menyamar, Imo harus dikatakan bahwa Imo ini telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat sukses. Jika bukan karena Lindong memiliki dua simbol leluhur besar di tubuhnya yang mendeteksi dan memberinya umpan balik secara bersamaan, kemungkinan ia bahkan tidak akan menemukan rahasia trio Huoyuan. Sepertinya Imo telah benar-benar menyusup ke dunia manusia. Lindong menarik napas dalam-dalam. Matanya menyala saat dia menatap trio Huoyuan dan perlahan berkata, ekspresi Huoyuan tetap acuh tak acuh. Namun, Lindong masih bisa mendeteksi ekspresi gelap dan berbahaya yang melintas di matanya. Jika kamu benar-benar percaya bahwa kami akan membiarkan kamu melarikan diri hidup-hidup setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, aku khawatir kamu keliru. Huoyuan tertawa samar, kami pasti akan mengambil hidupmu hari ini. Oh. Membunuh untuk membungkam kuhuh, lindung tersenyum. Namun, senyumnya juga mengandung niat membunuh yang tebal. Dari kelihatannya, Trio Huo Yuan harus terkait dengan Yimo. Secara kebetulan, jika dia bisa menghabisi mereka, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan Yimo. Meskipun lindung menyadari bahwa saat ini bukan keputusan yang bijak baginya untuk berhubungan dengan Yimo. Sebagai pemilik simbol ancestral, Terutama seseorang seperti dirinya yang memiliki dua dari mereka. Ini berarti bahwa ada tanggung jawab yang dia bisa tidak menghindar. Bahkan jika dia terus bersembunyi, Yimo akhirnya akan mencarinya. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk mencari peluang dan mengambil inisiatif. Mengingat karakter Lindong, dia menolak untuk hanya duduk dan menunggu kematiannya. Yang lain di sekitar Sky Lightning Island hilang ketika mereka mendengarkan percakapan antara kedua pihak. Bahkan Liu Xiang Xuan dan yang lainnya sedikit mengernyit. Selain pengecualian khusus seperti Lindong, satu-satunya yang tahu tentang keberadaan Yimo kebanyakan ahli puncak di dunia ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Liu Xiang Xuan dan yang lainnya tidak tahu tentang itu. Saudara Lindong, mereka bertiga sangat aneh. Mu buru-buru memperingatkan saat dia melihat Lindong dan Trio Huo Yuan berhadapan. Um. Lindung mengangguk dan dengan lembut berkata, Ling Shan, jangan campur tangan. Aku akan berurusan dengan mereka." Petik 2. Mu Lin Shan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini, namun dia masih mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan lindung tampaknya telah sangat meningkat. Trio Huoyuan sebelum mereka mungkin kuat, tapi lindung juga tidak mudah. Apakah kamu berencana berurusan dengan kita bertiga sendirian? Apakah kamu berpikir bahwa kita seperti trio Yuan cang kecil yang tidak berambut? Ekspresi lilei yang berambut perak dipenuhi dengan ejekan ketika dia melihat Lindong dan berkata, Nasib akhirnya kamu semua akan sama. Lindong memegang Lightning Emperor Skepter di tangannya saat dia perlahan berjalan ke depan sementara lampu hijau yang kuat dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Raungan naga dalam yang samar terdengar. Suara itu dipenuhi dengan perasaan kekuatan tirani. Karena dia memiliki keberanian seperti itu. Mari kita menurutinya. Kuo Yuan tertawa. Namun, ekspresinya tampak sangat gelap dan serius. Dia memiliki karakter yang hati-hati dan jelas mengerti bahwa kekuatan lindung telah melonjak sangat dibandingkan dengan dua bulan lalu. Meskipun mungkin tidak terhormat bagi mereka bertiga untuk menyerangnya bersama. Kuo Yuan jelas tidak peduli dengan masalah seperti itu. Dia adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Semua aturan yang disebut tidak menghalangi sama sekali. Menurutnya, bersikap keras kepala dan bersikeras melakukan pertarungan satu lawan satu adalah tindakan yang sangat bodoh. Itu juga, Chen Ling, yang kulitnya berkedip-kedip dengan kilau seperti batu giok, juga tersenyum sedikit dan mengangguk. Mata lindung menyipit saat dia melihat trio. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya tiba-tiba bersiul sementara energi mental yang agung mulai melolong di istana niwannya seperti badai. Dia sadar bahwa trio Huo Yuan pasti lebih sulit untuk ditangani daripada dua pria tua berambut abu-abu itu. Selain itu, tidak ada yang tahu level berapa Imo disembunyikan di dalam tubuh mereka. Semuanya harus dihadapkan dengan kehati-hatian. Mata lindung tiba-tiba mengeras saat kekuatan Yuan di dalam tubuhnya berderap. Dia telah melihat bahwa Trio Huo Yuan di gunung telah benar-benar lenyap. Ketika Lindong melihat adegan aneh ini, matanya sedikit berkedip. Namun, dia tidak panik. Sebaliknya, dia perlahan menutup kedua matanya saat energi mental yang agung mulai menyebar. Mereka muncul seperti lapisan-lapisan jaring yang tak terlihat yang memanjang saat mereka memantau fluktuasi sekecil apapun di daerah itu. Banyak ahli menyaksikan pemandangan di langit. Ekspresi di mata mereka agak suram. Jelas. Mereka mampu mendeteksi arus tersembunyi berbahaya di dalam. Musuh yang disembunyikan dalam gelap jelas agak menakutkan. Keheningan yang nyaris beku menyelimuti langit. Lindong memegang petir kaisar tongkat saat dia berdiri di sana dengan kedua matanya tertutup. Mayestik Yuan Power bersiul dan berkumpul di sekeliling tubuhnya. Hilang ya, Lindong bergumam pelan di dalam hatinya. Dia menemukan bahwa meskipun energi mentalnya telah menyebar, dia masih tidak dapat menemukan tanda-tanda Trio Yuan. Mereka bertiga tampak aneh menghilang seperti asap pada saat ini. Meskipun situasinya agak aneh, pikiran Lindung malah menjadi semakin tenang. Suara di sekitarnya telah terputus pada saat ini. Baginya, dia adalah satu-satunya orang yang berdiri di langit. Dalam keadaan ini, Pikiran Lindung tampaknya telah berubah menjadi cermin bening yang memantulkan segala sesuatu di daerah tersebut. Melalui refleksi ini, tiga asap seperti figur halus akhirnya muncul dalam pikiran Lindung. Namun, pada saat Lindung telah menemukan tiga sosok seperti asap ini, mereka sudah hanya sepuluh kaki darinya. Desir, mata Lindung tiba-tiba terbuka. Kegelapan muncul di dalam salah satu dari mereka sementara yang lain dipenuhi dengan kilat dan guntur. Pemandangan yang sangat aneh. Swoosh. Tiga lampu hitam tajam yang tak terlukiskan tiba-tiba menembus udara pada saat ini. Mereka mengandung fluktuasi yang sangat mematikan saat mereka menyebar terpisah dan menargetkan lindung dari tiga arah. Satu di tenggorokan ini, satu di hatinya dari depan dan yang terakhir juga di hatinya tetapi dari belakang. Ketiga serangan ini sangat cepat. Mereka mencapai tubuh lindung sepersekian detik ketika mereka muncul. Setelah itu, mereka langsung menembus tubuh Lindong di tengah banyak seru. Dia dipukul, serangkaian seruan kaget menyebar. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Trio Huo Yuan benar-benar menyerang dengan cara seperti itu? Praktis tidak ada cara untuk mempertahankan diri dari ini. Ada yang salah. Namun, beberapa seruan yang mengkhawatirkan dengan cepat terdengar. Ini karena mereka telah menemukan bahwa tidak ada darah yang menetes ketika tiga lampu hitam menembus tubuh Lindong. Kubu lindung juga secara bertahap memudar. After image, tiga seruan kaget bergema di langit. Segera, tiga sosok manusia muncul. Trio Yuan jelas tertegun sejenak. Mereka juga tidak berharap bahwa target mereka sebenarnya hanya after image. Meninggalkan after image dan melarikan diri dari tepat di bawah mata mereka. Kecepatan mencengangkan macam apa ini. Cermat, mata Yuan gelap dan serius saat dia tiba-tiba menjerit. Gemuruh. Tepat saat tangisannya terdengar, suara gemuruh tiba-tiba muncul di langit. Bayangan gelap besar menutupi daerah itu dan berubah menjadi kuali raksasa. Mulut kuali itu seperti binatang buas besar saat turun dan langsung menelan trio Huoyuan. Swoosh, The Burning Sky Cauldron menelan trio sementara tubuh lindung juga muncul dengan kecepatan seperti hantu. Pada saat ini, sepasang sayap naga besar membentangkan di belakangnya. Sayap naga mengepak. Menyebabkan bahkan ruang itu sendiri sedikit terdistorsi. Senior Wang Yan, adikmu akan dibalaskan oleh aku hari ini. Mata lindung sedingin es ketika dia melihat burning sky cauldron. Segera, tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat masuk ke dalamnya. Dia sadar bahwa sangat sulit untuk berurusan dengan trio Yuan. Jika dia ingin menghabisi mereka, kemungkinan dia harus menggunakan kedua simbol leluhur yang hebat bersama-sama.